hilatung hilatung ini ini dia. warik itu. kada pernah, karena pernah sakit kencing manis, kada pernah sakit. Jadi ini mirip buah salak ya, guys. Ah, kita di Spring Bed. Huh? Dia, guys jadi celananya dilepasnya <laughs> huh? lana panjangnya di lepas ya guys Jumpa lagi dengan Mungil Bolang. Kali ini, Mungil Bolang berangkat merintis hutan Rimba Ketiga. <SILENCIO> kita sedang nah oh baru tahu kita baru melihat nah perjalanan kami ini nah gugur nah, han perjalanan kami nah gugur menapi nah. nah. bu haji gugur bu haji gugur Ada yang "Dua botak ini." <laughs> ini batas apa nih kalau batas gani lawan nama napi ada buah guys ini buah apa ini guys ini buahnya hilatung hilatung ini ini dia mengkotoknya hmm. ini macam ini bisa dimakan menyemak tuh coba kita coba ya ada masam kelatnya nih. Kelat ya? Enggak leh. Kelat. Kelat ini cocok kelat. Cocokin yang orang yang apa ngaranya lambung ada pahit ada yang. Oh bagus, ya? Ini karena mengandung pahit ini. Oh iya kak. Sering-sering aja kita makan yang pahit. Jadi mengurangi apa? Kadar Manis. Apa kencing manis. Jadi kena apa? Makan buah hutan. Warik itu kena pernah. Kada pernah... Gak, sakit. Kencing manis, kada pernah sakit. Oh. Hmm. Hmm, nyaman lah. Nyaman lah. Coba, coba, coba. Hmm, jangan laku aja. Hmm. Coba. Ini. Ya, ya. Ini, ini mirip buah salak ya, guys. Oke, okay guys. Itulah penjelasan Haji Botak ya. ya nah. huh? Jadi, ambil yang baik ya. Buang yang buruk ya. Oh, yeah aya kena aku mata itu banyak samot anu gesan melanggar peridan patok oh patok oh, patok ini aja oke lah kalau begitu nebas nah, pakai patok dulu guys sekali le apakah perasannya orangnya kada makan perasannya tajam kasihnya kada tajam Orangnya lemah ini gara-gara makan buah. <laughs> Bukan begitu, Jai. Ini gara-gara tercabur. Mana si burung? Mana bosan? Ya mana? Hampir aja kapan tadi keserang burung. Dulganik ya sudah. Batas dengan Rusli ya. Aku mengincong mau oh. kayu lagi nih. Itu Orang. aja dua, hah? Tetap dua Tetap lagi kita, ano balik? Aku. Ah, kayu. cukup. Lawan betikan juga kena. Okay, Di sana ada anak-anak ada padang anu parijang mantap guys. House, guys. Nah, berambah sini, namanya. rumah spring bed. Nah. Nah, kita di spring bed. Jadi, kita menebas hutan rimba part tiga yang ketiga kali nih ini. Oh, yeah. Selamat guys, ya. Ayo! guys. Halo, dah, terbang. pesawat aja, bau Nah. Sana lagi. Ayo, belum, sama lagi. yang mana ini kan? ini. ini. Arah, depan. Wah, minum Oke, nah. tentang, tentang, tentang, tentang, tentang banyak di atas. Ulin. duit. Nah. Ambur duit habang nih Punya Budi nih halus Iya, di sananya cuma dapat 5 meter Badan. Badan kedudas, uh -huh. hmm. Isinya sama-sama. Kencup, kan? lagi nyambungnya tuh? 60, 60, 60 ya? baru balik belok 5 meter Langsung oh, iya. balik ah, 5 meter ah, nembus Nah, nembus saja kita lah nembus Nih, ikan lagi, Dit Mas Pundari sampai mana? nabari aja Ada yang lu nikat itu tadi, Sudah ada angarannya semua tuh nih ini tanah Kepala adatnya Botak nih, padahal tanah kita itu depan tuh, jadi Haji Botak. Maaf, jangan lambat Pak. Ke kiri ke lagi. Lambat duit, Tengok, Pak. Ke kiri, ke dikit, dikit. Apa Apa ya? Wah, well, lawas kada budak rumput nih. Kepala adat bentuas. Sip, kan? Ya? Ini ke apa, Lek? Hmm? Ini ke apa? Iya, ini. Kencang sana. Ini ke sini meter baru kencang ke yang pertama tadi ya. dua kali. Ini lima meter dua ya. Iya. Contoh bunya. Salam kampung. Wanili kalau barangnya nih. Nah ham. jadi ke sini Jadi guys, ini batasnya li. Eh, ini telepon. Ada pita. Disku tadi kan pita lagi lah. Ini terang saja, nih, Himbok, hibok, hibok, hibok, hibok. Ini bakal jatuh pagi Hah? Kalau jadi yang? kan Iya suri. Aduh hmm? ya, indra. CS. habis ditanya Masih ada serol. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Terpapun, enggak aman tadi okay, guys kami sudah selesai <tip> merintis hutan part <tip> <tip> jadi kita pulangan guys sudah teler sudah anggota lama sudah angkut angkut guys jadi guys ini sudah Udah capek dia guys, jadi celananya dilepasnya, celana huh? <laughs> panjangnya dilepasnya guys. <tuh>